Bro, bro sealovers ketemu lagi di channelnya Simoni. Kali ini saya akan masuk ke episode kelima puluh dari Seal Blade of Destiny Mohon maaf kemarin-kemarin saya memang agak malas Untuk mainin lagi gini ini Mungkin karena waktu saya ya agak sempit Jadi uh, saat ini saya coba informasikan ulang Untuk um, uh, status dan skill yang kereset ya namun saya penasaran karena udah lama nggak online saya coba cek dulu pasar itu adalah bahan referensi kita kalau mau main game ini bro jadi kita cari barang dan tahu nilai jualnya yang jelas referensi saya itu nggak jauh dari nilai rubi ya harga rubi dan barang-barang yang lain turun naik nggak jelas jadi saya nggak mau ngikutin ke arah sana namun secara dasar untuk kota elim dan kota lima ini berbeda bro jadi kalau pemain baru kalian baru-baru masuk dunia steel blood of destiny Cobalah cek untuk kotanya elim dulu sebelum cari barang di kota 5 karena biasanya kota 5 itu lebih mahal. nggak tahu kenapa ya, orang tuh padahal beda kota dikit doang tinggal wap <todoh> tapi bisa beda. nuh kan. Di sini E, rubinya 1 jutaan untuk di kota lima sedangkan di kota elim itu tadi e, ada harga di 800 ribu Oke, okay? jadi kalian jangan ragu kalau mau cari barang kecuali kalau udah nggak ada Tetap di kota elim dulu ya, oke okay, langsung aja kita ke TKP Oke, okay, kita balik di kota jahe dan langsung menuju kantor Dan sebentar aduh, lupa <laughs> Lupa kantor tempat-tempat saya ada di mana <laughs> Oh iya itu toko barang jahit Nah teman-teman karena saya emang udah lama nggak mainin tiba-tiba ke keriset Jadi saya coba tunjukin aja untuk status dan skill karakter Saka yang saya untuk artisan di 2020 Saya mungkin nggak akan fokus lagi untuk masalah kena lag ataupun sistem persyaratan nempak ya Karena saya lihat juga banyak item mall di cash yang bisa dibeli barang-barang yang udah XG keren-keren lah pokoknya ya jadi saat ini saya di level 262 nggak akan fokus di tempat tapi nanti pasti akan farming di tempat-tempat yang berbeda semoga dapat dropan yang aneh-aneh juga ya nanti barang-barang aja kalau yang teman-teman masih aktif di Seal Blade of Destiny kalian bisa whisper saya dan saya pasti informasikan kalaupun memang saya sedang online. E, baik di grup ataupun di ini ya di elim biasanya saya teriak <laughs> oke ini kita terus stamina -nya dulu sepertinya stamina saya di tahun ini nggak akan mungkin di bawah 100 ya biasanya saya hanya e, apa maksimalnya di angka 100 sampai 150 cuman kayaknya saya pengen meriksa-meriksa map yang jarang saya kunjungi Berarti saya harus agak besar untuk e, HP-nya, ya. Kemungkinan angkanya di stamina 15.000-an lah. Nah ini pun stamina saya di e, 200 ini sekitar 17.000. Dan strength-nya saya akan pasin di angka 400, otomatis ada kurang lebih poin saya sekitar 80, berapa ini 86 lah ya 86 poin, poin tersisa dan itu saya tabung khawatirnya nanti kurang untuk HP ataupun lak lah kalau memang masih ada kesempatan untuk nempak dan itu aja untuk skillnya kalian bisa eh, contek <klihat> bisa ikutin semoga bermanfaat namun untuk skillnya ini nah kalau yang baru building karakter craftman itu kalian wajib untuk isi semua Maksimalin dari skill attack ya, skill nyerang ya. Dan kalian harus paham ruhnya ataupun kodratnya karakter Craftman ini dia memiliki damage yang paling rendah di antara karakter char-char lain. Tapi nggak usah khawatir dia memiliki kelebihan untuk nempa dan refine. Cuman hati-hati aja. Kalau untuk yang pakai skill melting ataupun bomb itu menurut saya nggak efektif ya untuk sampai saat ini. Karena saya pernah coba melting juga. Aduh hasilnya nol besar bro. Rugi. <laughs> Jadi ini aja. Untuk uh, skill yang job duanya Karena masih level 260-an. Saya paling uh, bisa maksimalnya untuk uh, skill yang full smash ini cuman sampai level 3. Nah seperti ini bro. Dan nggak ada lagi sih tambahan ep nya nggak cukup dan SP nya juga kalian kalau mau ubah job itu hati-hati untuk skill demolitionist nya usah diambil itu untuk poin lempa aja kalau ini saya emang sengaja isi buat contoh aja kalian oke okay. udah di -apply dan gak bisa dibalikin lagi ya oke okay. Kita nanti ketemu lagi di dunia seal yang pasti sih kita akan cari untuk map-map yang jarang kita kunjungi. Semoga ada jawaban. Saya coba cek juga nanti websitenya. Mungkin ada updatean yang terbaru selain dari pembelian cash ya. Karena saya termasuk orang miskin bro, jadi jarang beli-beli cash. <laughs> Uh, dan secara kasual saya menikmati permainan ini Nggak tergesa-gesa, nggak terlalu hardcore juga Karena kalaupun hardcore menurut saya game ini nggak pantas ya Ini gamenya lucu-lucu, imut-imut gitu loh Dan jangan sampai lupa juga ini skill kalian tetap isiin shortcutnya Biar gampang uh, Dan setelan saya ya seperti ini Nggak, nggak jauh beda yang pasti skill job 2 nya yang dipakai ini untuk naikin attack 150 poin Ini defense nya naik 200 poin Dan crush 20 Untuk apa kritikal. Oke okay, thanks for watching Happy play this game Jangan lupa keep watching Please share and komentar kalian Saya tunggu yuk ciao Dadah bye bye